ada rujak ada ah, rujak banyak guys eh, banyak, banyak, banyak. banyak, banyak. banyak, banyak. banyak. yang mana boleh tinggal pilih menu mana yang paling disukai silakan, silakan, silakan. <tongan> <tongan> <tongan> <Alasak> lombok <tongan> pilih makanan menu mana yang mau menu warna yang suka silahkan, silahkan pantai sedayu kita mukbang di pantai sedayu what's up guys kembali lagi dengan saya JN di video kali ini kita akan mukbang di pantai sedayu mukbang sambil kita menikmati acara ulang tahun guys oke okay guys kita lanjut saja ke tempat masakan masakan oh, yang paling enak Kau pilih yang mana ada ada rujak <grassroot> Enak, 이제, apa nama ilmu apa yang gede? nih apa nama ilmu? banyak, banyak, banyak. Apa? apa? apa? pilihan mana? Go... pilih yang mana boleh tinggal pilih menu mana yang paling disukai Allah, silakan silakan. beli nanti kalau mau tinggal beli. Kocing ala Sasak Lombok. Mi Tahu Bagi pilih makanan, menu mana yang mau? Menu mana yang suka sudahkan. Pantai Sedayu guys kita mau e, di Pantai Sedayu. Gimana kabar kamu? Ini di apa Ini sudah bakal masih main. Oh, saya sampai mau ini. itu Welcome back to my channel. Darah are mudi. Mari kita nambahin. Eh, kita butuh yang Ayo. Dia lagi melen kuling dia. Ya ini sana karena